Hai hai hai Sebuah momen mengejutkan saat seekor harimau menyerang pawangnya di depan penonton yang ketakutan Selama pertunjukan sirkus di Provinsi Sanshi, Tiongkok Rekaman itu menunjukkan hewan itu berjalan menuju pawang Sebelum tiba-tiba menerkamnya ketika pekerja lain bergegas menyelamatkan rekannya. Pria itu dikatakan menderita luka ringan karena gigi harimau telah dicabut Untuk mencegahnya melukai orang Insiden itu terjadi selama pertunjukan sirkus yang dikelola sebuah keluarga di kota Hedi, Kabupaten Wenshi. Rekaman yang direkam oleh penonton menunjukkan harimau berjalan di dalam panggung berpagar yang dikelilingi oleh sekelompok besar penonton. Hewan tersebut terlihat perlahan mendekati pawangnya sebelum tiba-tiba berdiri menerkam dan menjatuhkan pria tersebut ke tanah. Melihat hal tersebut, tiga anggota staf bergegas menyelamatkan pawang agar tidak dianiaya oleh harimau, sementara para penonton berteriak ketakutan. Klip lain menunjukkan salah satu pekerja berulang kali memukul hewan pemangsa itu dengan tongkat panjang untuk mengusirnya. Seorang pekerja perempuan juga terluka saat mencoba menahan harimau, kata seorang saksi mata. Seorang petugas polisi mengkonfirmasi kejadian tersebut dan mengatakan bahwa pawang hewan tersebut mengalami luka ringan. Harimau itu tidak punya gigi karena itu harimau terlatih dan pria itu hanya mengalami luka ringan. Dia telah kembali setelah diperiksa di rumah sakit. Dia baik-baik saja, kata seorang petugas. Kejadian tragis tersebut terjadi akibat penjaga tidak memberinya makan dengan baik pada hari itu dan akhirnya membuat Harimau marah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Insiden tersebut memicu kemarahan di media sosial ketika pecinta hewan dan organisasi hewan mendesak pihak berwenang untuk menghentikan pertunjukan tersebut. Human Society International menyebutnya sebagai tragedi yang terlalu familiar setelah melihat rekaman yang mengerikan itu. Hewan liar yang dipaksa menjalani kehidupan penangkaran dengan melakukan trik sirkus mengalami kondisi yang sangat menegangkan yang dengan cepat juga dapat menjadi risiko keselamatan publik. Ini adalah makhluk yang kompleks, cerdas, memiliki kesadaran bukan alat peraga sirkus yang ada untuk hiburan manusia, kata Human Society International. Namun gak hanya itu, kejadian serupa juga pernah terjadi ketika seekor beruang hitam seberat 440 pon difilmkan menyerang pelatihnya selama pertunjukan sirkus di Provinsi Henan, Tiongkok Tengah. Serangan tersebut diduga terjadi setelah pawang menghentikan hewan tersebut makan makanan yang dilemparkan oleh penonton. Memang benar, hewan buas bukanlah alat praga maupun satwa yang bisa dijadikan teman di rumah. Insting buas mereka bisa saja keluar dalam waktu yang gak terduga meskipun hewan buas tersebut sudah dilatih ataupun dijinakan. Dan untuk habitat mereka sendiri sebenarnya bukan di balik jeruji maupun di dalam rumah, melainkan di hutan liar.